Saya tantangin, saya tantangin itu ya. Eh setan, uh, jangan ganggu dah, saya bilang gitu kan ya, ya, ya. Saya nggak takut sama kamu, sini ya. keluar, saya bilang gitu Tiba-tiba, mm -hmm. uh, oh, itu saya, saya saya diseret sama almarhum Iya, mungkin dengar kali ya kan. Saya tuh disuruh masuk ke, ke tenda Saya pun masuk, masuk ya. dia keluar Ya, uh. Saya mendengar Dan itu nggak ada angin mas Enggak ada Enggak ada angin sedikit pun Tapi suaranya mirip sekali seperti suara batang pohon patah Patah, patah Uh, uh. jumpa lagi dulu pernah saya berjanji bahwa saya akan menceritakan pengalaman saya waktu ke Gunung Pangrango waktu itu kita bersama berempat ya Mas Teguh siapa lagi Ipo mm, Ipo Deni Deni Iswandi Iswandi dan almarhum almarhum jadi berarti kita berlima ya bernama saya mm -mm. ya jadi di saat itu kita berenam berangkatlah kita ke menuju ke Gunung Pangrango. Tahun waktu itu tahun 1992 ya. Kurang lebih. Iya, ya. kita masih remaja. Ya. Kita masih remaja. <tuh> di saat itu untuk pendakian kayaknya kita itu sistem nekat. Sistem nekat modal nekat saja. Dan memang kita waktu itu mm, berangkat kita berkumpul bersama rekan-rekan -rekan untuk mengadakan sebenarnya acaranya mau ke Pangrango tapi karena waktu itu sangat jarang sekali yang mendaki jadi kita juga ragu-ragu mm, akhirnya kita berjalan saja menuju ke Pangrango ke Gunung Pangrango ya yeah. waktu itu kita tidak ada niat memang untuk ke puncak karena sangat berbahaya sekali di zaman itu masih sepi ya lalu kita setelah berkumpul kita ke Bogor ya kita truk dulu ke Bogor kita pakai truk jadi itu zaman dulu itu transportasi memang masih agak sulit ya dan memang untuk mengirit biaya akhirnya kita memakai truk dan itu juga dengan alat-alat seadanya kita membawa keril membawa peralatan perbekalan hanya beras biasanya kita bawa tuh dulu beras ikan asin dia parapin hanya sebatas ya yang mudah lah untuk kita pergunakan nanti di sana nah setelah itu kita mulai berkumpul ya berenam lalu kita pergi naik waktu itu ingat naik apa truk ya truk waktu itu kita naik truk Wah luar biasa perjuangannya truk itu nggak ada yang namanya berhenti gitu, itu, truk itu sambil jalan pelan kita buru-buru naik. Nah saat ini sering tertinggal ini, hmm, selalu tertinggal dan selalu kita minta sama supir untuk perlahan-lahan supaya hmm, bisa teman kita ini nggak ketinggalan, uh -uh, nggak ketinggalan dan itu jadi setelah sampai Bogor kita naik truk kembali terus. Nyambung. nyambung terus iya. nyambung terus naik truk lagi nyambung naik truk lagi nyambung untuk uh, irit apa uh, iya. transportasi ya uang juga kan terbatas di zaman itu nah ya. sampailah kita ke Sukabumi tapi kita waktu itu terus naik ke atas ya terus naik ke atas akhirnya karena kesorean ya sore sore waktu itu jam Mau maghrib menjelang, mau, mau menjelang maghrib, mau menjelang maghrib. Jadi, kita waktu menjelang, menjelang maghrib, akhirnya kita memutuskan untuk nge-camp dulu di kaki Gunung Pangrango. Mm -hmm. Jadi, kita bernam akhirnya bersepakat untuk mendirikan camp dan kita itu dengan kayaknya terburu-buru ya waktu ya, itu ya terburu-buru Terburu-buru ya. karena sudah larut malam larut ya mau maghrib. Larut, malam mau sudah malam, maghrib malam. lah gitu. dibuatlah tenda seadanya cukup untuk berenam tapi biasanya kita pakai sip-sip ya, ya untuk menjaga keluar di luar jadi ada semacam ronda betul ya saya ingat waktu itu saya kita didatangi sama Bapak-bapak, uh, iya, -bapak. yeah. jadi bapak-bapak itu membawa kayak arit, mengarit, ya, kayak ngarit, terus dia bilang sama kita-kita, dek, jangan mendirikan tenda di sini, mm -hmm. kenapa? Ini pokoknya jangan, hanya itu yang dia ucapkan dan karena kita pikir kita masih remaja, masih muda. Udahlah kita diriin aja karena hmm. sudah sore hari nggak mungkin kita harus pindah kemana lagi kan nah, setelah itu datanglah malam hari ya <tuh> Nah di malam hari itu saya ingat anda itu waktu malam hari giliran jaga enggak waktu itu kita bahkan bakar ini dulu 6 6 8 oh iya bikin api unggun. api unggun api unggun ya waktu itu kita bikin api unggun main hmm. gitar hmm. Nah, pokoknya senang lah pokoknya asik gitu Sambil nyanyi-nyanyi, gembira sekali ya, suasananya waktu itu ya. Kalau nggak salah bakar singkong lah. Bakar singkong ya, Singkong. Ya waktu itu ada penduduk ya, punya pohon singkong ya, kita minta ya, ya waktu oh. itu ya. Kita minta ya, saya ingat Pak. Di saat kita tetap bakar api unggun, terus bakar singkong, nyanyi-nyanyi, senang-senang. -nyanyi, eh. ya, karena itu tahun 92 itu sepi sekali. Nggak ada yang namanya kita melihat pendaki. Kita pas sebelum ke arah gunung apa? Pangkangok. itu ngelewatin sawah juga ya Pak? Iya, ngelewatin sawah juga, betul. Ya, sampai pada kotor. Pada kotor, ya. Karena memang trek di zaman itu nggak ada trek-trek yang kayak sekarang itu ada batu-batu hmm. gitu. Batu-batu yang sudah disusun. Dulu benar-benar masih alami sekali, Mas. Hmm. Masih... Oh, kayak hutan mm -hmm. Sampailah kita di Taki Gunung, Taki Gunung. Ya. Cuman kita ada rencana mau naik tuh Pak Iya, betul, memang kita ada rencana mau naik Cuman uh, dilarang sama almarhum Ya, ya nah, betul, kita. Nah singkat cerita Setelah kita sampai di itu, kita berbikin api unggun senang-senang Datanglah di malam hari mas Iya. Waktu itu sekitar kalau ingat saya itu jam 11an lah Jam sebelas malam menjelang tidur, jam 12, kita mengadakan sistem ronda. Sistem ronda mengadakan ganti-gantian betul, ganti-gantian jaga betul. ke waktu itu saya ingat sekali memang kita ngadain ganti-gantian jaga. Nah, di awal uh, uh, jaga pertama itu, kalau nggak salah, anda ya, Mas. Waktu uh, itu ya? bukan, bukannya saya, saya kedua. Oh, kedua, iya, iya, iya. Kalau nggak, uh, almarhum Yusri Oke, okay, almarhum Yusri ya Jadi, uh. Uh, kita saling mengingatkan Oke setelah itu, uh, uh, Anda bagian yang kedua ya waktu Kedua, kedua? saya kedua oh. jaga. Saya jaga pas kedua kan, uh, setiap menjaga itu, uh, kalau nggak salah, 2 uh, jam Dua jam? Ganti. Hmm, oke okay. Jadi waktu itu saya ingatnya ya, kalau saya ingatnya waktu dia menjaga itu mungkin dia ingatnya shift kedua, saya masih di luar mas, oh, masih di luar, masih main gitar main ya, main gitar. Ya. Nah setelah itu eh, apa yang Anda rasakan waktu itu? Kan eh, waktu itu saya ngambil itu ya maksudnya <coughs> jaraknya jauh beberapa ya, meter di bebatuan sebelah sana betul ya, betul saya di bebatuan dekat ya. pohon waru di dekat pohon waru oh, dekat pohon waru itu. tinggi itu asap hmm. oh, mantep karena suasananya indah ya pokoknya indah ya. lah malam dia ya, malam Soalnya memang cantik. waktu ya waktu Sesenang. itu mm, terang, terang terang betul cerah terang, saya cerah. ingat nggak ada angin nggak ada apa pokoknya nah, ya. aja, adem ya. adem adem waktu itu kita kan Ikut ya, waktu mengadakan kegiatan itu, apa yang Anda rasakan lagi? Waktu itu? Ya, saya rasakan pas uh, pergantian jaga, ya. kawan-kawan ya. Uh, kan suruh istirahat, ya. ya. Uh, saya suruh istirahat, terus situ mm -hmm. main gitar juga masuk. Mm -hmm. Saya mm -hmm. sendiri, oh sendiri ya. Oke, okay. kenapa saya sendiri? biasalah merokok oh, ya kan, nopi iya kan, karena ronda ya, ya nopi merokok ya, ya kan? makan singkong, malam. singkong bisa tuh, singkong yang bekas mm -hmm. kita apa api unggun itu api kan unggul. masih yeah. empuk kita gitu, enak hangat ya saya ya. Yeah, yeah. Nah tiba-tiba oh. itu pohon waru, tiba-tiba mm -hmm. ini apa namanya semacam patah pak? Betul. Cuman, ternyata nggak patah. Ya, saya mendengar sendiri. ya Begitu saya waktu itu, yang saya ingat saya, saya itu dijaga di luar juga, tapi bukan menjaga saya main gitar. Mm -hmm. nah, mungkin karena... Uh, mas di sebelah sana ya, mm -hmm. agak jauhan. Saya uh, di batu, ada batu besar. Mm -hmm. Saya di situ main gitar, Mas. Saya mendengar juga suara pohon yang... yang uh, krak... krak, krak gitu ya uh. saya mendengar dan itu enggak ada angin mas enggak ada enggak ada angin sedikit pun tapi suaranya mirip sekali seperti suara batang pohon pak. patah patah uh... serem itu nah... <tuk> ya betul. nah... terus gitu teman kita ya, Almarhum Almarhum Yusri itu Nengok Nengokin, nengok ya, ya. Saya, saya kan bangunin dia. Ya waktu itu kenapa saya Anda seperti kayak takut saya dan rasa takut juga. Tapi lu lanteng enggak. pertama e, saya rasa takut itu saya takut cuman tiba-tiba ya. e, emosi saya. Oh karena diganggu <laughs> sama makhluk di sana. Tuh. Hmm. Apa yang waktu itu ya saya ingatnya? E, marah seperti itu. Saya yang. tantangin. Saya tantangin, tuh, ya. eh setan, uh, jangan ganggu dah, saya bilang gitu kan, ya, ya, ya. saya nggak takut sama kamu, sini ya. keluar, saya bilang gitu, tiba-tiba, mm -hmm. uh, itu keluar. saya saya diseret sama almarhum, ya. dia, dia mungkin dengar kali ya, kan? saya tuh disuruh masuk ke, ke tenda, saya pun masuk, saya saya masuk ya. Terus, dia keluar, dia keluar sendiri, pakai senter Pakai center. Iya, dia center. Center center, ternyata nggak ada yang patah. Iya, nggak ada yang patah waktu itu, tapi hmm. dia katanya melihat makhluk hitam. Hmm. Dan memang anda yang ini saya di, diincer, diincer karena saya uh, merasa sombong. Iya, sebetulnya nggak boleh, karena nggak nah, boleh di gunung gak boleh. Karena jiwa muda ya waktu ya. itu uh, emosinya masih tinggi. Iya terus enggak berpikir masalah hal-hal setan atau apa, enggak takut gitu ya oh, ya tapi emang itulah <tuk> kejadian yang pernah kita alamin ya nah terus waktu inget enggak setelah di dalam tenda di dalam tenda itu katanya kan akhirnya cerita saya setengah enggak, enggak sadar pak sebenarnya enggak oh udah mau dibawa hmm. Hmm. saya kayak pingsan dan enggak jelas gitu kan. maksudnya uh, saya tidur tuh enggak bisa tidur <tuk> terbayang itu uh, maksudnya nggak nggak yang kayaknya setan ini mengganggu saya di lingkungan di situ sekitar kita camping. Uh, uh, uh, uh. udah nggak hampir nggak nyatinya sadar ya. Enggak ya sadar, ya. makanya saya kan dikasih almarhum ngasih ini air air dia iya, waktu air jampe-jampe Iya -jampe ya jampe-jampe hmm. saya suruh minum. Hmm. tetap uh, itu pas saya setengah hmm antara tidur dan enggak ya Oke okay. Itu ada suara dari gunung Itu suara gede Kayak raksa atau oh, Suara jin yang besar ya penunggu uh, atau apa itu suaranya Pong tong Pong Pong itu Pak Kayak saya mau nyomot saya Iya iya iya Karena mungkin uh, walaupun kita bersamaan Tapi Pengalamannya kan berbeda-beda, ya, karena ya. itu kan makhluk itu kan Sampai ya. uh, alman yusri itu, ngusap muka saya, saya suruh uh, nyebut uh, ayat-ayat Al-Qur'an ya. ya Waktu almanmu kan, bilang begitu Iya, kan. ya, coba kamu baca uh, Yasin hmm. katanya hmm. Ya saya coba baca Yasin, hmm. terus punya uh, sampai selesai itu Yasin hmm. ya Terus yang lain surat-surat Al-Qur'an al -al yang lain gitu. Hmm. Nah tetap masih bulan antem, bikinan saya itu pak masih ada rasa ya anda waktu rasa. karena suara nah, yang jalan itu. Nah kedua waktu itu waktu itu pas waktu suara jalan tong tong tong yang yang anda yang anda rasakan itu waktu suara itu jalan itu. Apa itu? Uh, maksudnya dalam di dalam di dalam tenda atau masih luar? sudah di dalam tenda, oh, nah, di dalam mungkin tenda. kalau saya di luar tenda saya sudah dicomot atau tidak di, jelas. Hmm. Intinya mungkin kalau saya di luar tenda, namanya dia penguasa ya, hmm. saya di situ. Wajar lah, saya dicomot hilang, kan bisa aja Pak, namanya di gunung. Oh ya. Namanya di gunung, dan itu memang sepi sekali ya waktu suasana kita di sana. Nah yang kalau yang saya rasakan begitu kita masuk tenda itu kita kan uh, almarhum itu keluar keluar dionya ke atas itu emang saya lihat dari tenda-tenda gitu ya <tuh> saya lihat, wah berasa berani bener gitu kan, wah berani sekali ini disorot sama dia dia bilang e, anda tuh gak boleh keluar lah, ya, boleh, ya. karena kalau emang inceran, ya, boleh nah jadi waktu saat dia diincar itu saya langsung masuk ke dalam kita waktu itu masuk ke dalam kan kita akhirnya ngopi-ngopi uh, di dalam biasa hmm, gitu ngopi ya. biasa um, teman protocol uh, sebat sebat iya uh -huh. uh, sebelum itu pak nggak ngopi dulu oh, ngopi gitu. uh, masih keadaan guncang, ya? ya, ya nah, semuanya, semua semuanya di kawan-kawan waduh, ya, ya. terasa takut, ya? Ya, semuanya rasa takut e, karena malam itu dikitirin. Tuh, Pak, suara seks, sek sek seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seperti orang jalan seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, seks, Bukan diseret, deng, belum deng, dengan seolah kaki gede. Ya hmm. mungkin karena pendakian ya, yang ya, diinjak. Ya. Tapi kalau saya mendengarkan itu setelah mau tidur. Mau tidur. Ya. Ah, itu seperti kaki diseret dan itu saya kedengar sekali. Beda, ya, beda, beda ya. Memang situ, emang hmm. jelas. Siapapun juga yang namanya ke, di atas di, di di gunung ya maksudnya. Di gunung itu pasti akan mengalami macam-macam. Perasaannya berbeda-beda, tidak semua sama harus sama enggak, ya, karena kita juga udah pernah mengalami yeah, ya, betul -betul ya. tahun 92 Kalau sekarang mungkin lebih lebih modern, mm -hmm. sentornya juga. Dulu kita pakai sentor batu baterai yang gede itu, kan. mm -hmm. dan itu juga kita hanya bawa satu dua batu mm -hmm. sentor aja, sentor habis ya udah selesai. Untuk kita nggak mendaki kan waktu itu. Nah, kalau kita mendaki itu ngeri sekali itu karena Sebelum mendaki aja kita udah diteror. Iya. Nah, Seingat saya, saya waktu itu kita siapa yang ngambil air untuk masak ya? Uh, Iswadi. Oh teman Kau kita ya, ya Iswadi. Ya. Nah hmm. uh, waktu itu kalau nggak salah kita bertiga ipung ya teman kita An Anda situ sama saya. Hmm. Waktu itu saya lihat main lihat-lihatan kayaknya. Kenapa main pandang-pandangan gitu sama kawan yang sakis waldi ngambil air? Oh ibu wajahnya berubah. Oh. Saya ngeliat dia tuh wajahnya uh. kok pada menyon-menyon gak jelas. Hmm. <tuh> Itu perasaan anda? Perasaan saya, makanya saya teriak. Okay. Terus sama ya, alma -alma almarhum ini saya ngeliat ibu, wajahnya jelek banget pada menyon-menyon. Hmm. Ibu kan ditepak, pak gitu sama almarhum gitu. Iya, iya, iya, iya, karena kalau saya ngelihat dia itu, mm, dia biasa, cuma dia memang agak sedikit mata melotot aja. Mungkin kan, karena anda yang diincar, jadi ya mungkin, uh, hawa, apa sih namanya, perubahan dari berpikir pola berpikirnya udah dikuasai sama mereka, sehingga ngelihat teman sendiri seperti serem gitu, serem. seperti menang, menang, menang, menang, seperti setan menang, mm, iya, memang mm. Itu menyor menyal maksudnya bukanya menyal ntar ya, iya. kalau saya melihat ya hanya matanya aja yang matanya merah-merah dia ngelihat mandangin ke ke ini tapi saya waktu itu gak pernah berpikir yang itu positif aja tapi saya lihat memang main pandang-pandangan gitu kayaknya mm, nah setelah itu teman kita almarhum dan Iswaldi ya memang ambil air datang setelah dia datang tuh, tuh kita uh, pagi-paginya tuh sebelum pagi tuh ya waktu itu saya ingatnya kita bercerita dulu tentang waktu mau tidur itu itu waktu mau tidur sangat mencekam sekali ya, betul itu karena memang kita nggak tahu kan itu tempat hutan kita di situ mendirikan tenda ada bapak-bapak membawa rencong untuk ngarik rumput, iya. memberitahu bahwa jangan di sini, mm -mm. jangan di sini ke campnya tapi dia nggak pernah bilang bahwa di sini tempatnya angker mm -mm. ternyata ya uh, itu kuburan, yang... enggak itu sewaktu pagi, pagi ya. uh, jadi begitu kita mau tidur, yang lain belum bisa tidur, tiba-tiba saya waktu itu uh, Nge ngenting suara gitar, ting ting ting ting ting, ting, ting, ting tiga kali, ter ter ter ter Saya ter ter ter ter ter ter ter ter saya ter karena ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter Semuanya pan takut, semua itu, ya, tenda takut, takut, takut semua takut Akhirnya saya nanti bunyiin suara gitar supaya untuk menahan rasa takut Nah yang anehnya saya pun ikut tertidur, semuanya tertidur seperti orang di nah, setelah itu akhirnya kita nggak jadi kan untuk naik ke Gunung Pangrango Ingat nggak tahu nggak setelah pagi kita bangun apa yang terjadi ternyata di samping tenda kita itu apa kuburan kuburan tua dan dua udah lama sekali jadi kita juga nggak begitu tahu apa yang waktu itu uh, terjadi jadi masih hutan belantara lah gitu. tapi di situ ada seperti ada kuburan kuburan itu sangat hmm. tali juga kak ibu. iya itu nah. hanya itu hanya batu waktu itu saya nggak tahu saya sepulang. mandi itu sempat mandi uh, oh kekali, kekali itu ya uh, ke sungai itu ya iya mandi uh, saya juga ada perasaan takut juga mandi situ serem ya uh, ambil ke atas jangan-jangan saya kena banjir kan kanjut iya iya iya memang itu apa abis trauma yang semalam tuh, pas pohon waru itu patah iya yeah, ya yeah. cuma nggak ada bentuk Gak ya, matain siapa gitu. ya. itu ya saya... Bapak itu memang kita agak sompral ya. Sompral kita ngakuin sendiri kita sama Saya maafin sendiri, gue terlalu berani Kalau Saya nantangin setan gitu ya. Memang itu kejadian yang kita alami Jadi itu kejadian nyata ya Kejadian bersama-sama Di gunung hmm. itu sebenarnya ada apa, ada apa Kita hanya untuk senang-senang aja gitu Hmm. Ya kalau diganggu karena kita juga <laughs> gimana ya, ya namanya juga anak-anak remaja ya Masih, ya, masih sompral bahasanya sompral gitu iya. Ya mungkin juga jangan ditiru ya buat teman-teman hmm. yang pemula gitu Jadi jangan ditiru, seperti kita-kita uh, dulu tuh tahun 92 itu masih hutan Jadi uh, agak serem ya di waktu itu Eh, sebenarnya ini kayaknya kita akhiri saja ya mm -mm. apa cerita kita sebenarnya banyak itu kejadian banyak. itu apalagi kalau kita ada teman kita yang benar-benar iya. ikut sama kita dulu ngumpul Waduh, ya. mungkin bisa kita ceritakan kembali itu apa pengalaman hmm, apa masing-masing masing-masing ya, itu batin. kayak apa gitu uh, bahwa kita yeah. camping yeah. itu yeah. Seharusnya kalau penduduk melarang ya. Seharusnya jangan di situ, jangan di situ Kita harus pindah Betul Sebenarnya kita Kalau dibilang oleh penduduk asli Jangan ya jangan gitu ya, Tapi itu. yang namanya tahun 92 itu ya Tahu sendiri ya kita masih remaja Masih, masih sompral. Ya. Tapi itu kan jadi pelajaran ya Buat teman-teman yang pemula teman ya, teman ya terutama ya, ya untuk ya, Jangan ya, sombong di kuru. Jangan sombong ya Intinya hmm. jangan Uh, ya. Ngomong yang tidak baik Iya Dan kita waktu itu pulang itu juga sebenarnya takut Karena kita hmm. katanya diikutin Itu almarhum itu ya Iya, almarhum bilang diikutin katanya Makanya Jangan... kan kita nggak uh, langsung pulang, nongkrong mana lagi itu. Oh iya, ya? kita minta. nongkrong dulu di rumah Di sebuah rumah lagi, kita bisa sebutin ya, ya. Dan kita dinetralin dulu itu waktu itu Saya ingat sekali dikasih air supaya netral karena kalau kita pulang ke rumah, katanya sangat berbahaya. Ya. Oke, okay. kayaknya ya. cuma pesan-pesan kita ya. Yang tadi seperti itu juga, kedua mungkin ada yang, yang mendengarkan dari sahabat kita, teman kita. Silahkan komen saja, nanti bisa kita ketemu. Iya. Kita ngobrol tentang eh, pengalaman kita waktu kita masih ya. suka ya, naik. Gunung lah, seperti hmm. camping di kaki Gunung Salak, Iya yeah. Atau di Gunung Pangrango. Sebenarnya banyak, sebenarnya kita lupa lah. Lupa, sebenernya. Karena di zaman itu nggak ada Apa sih, dokumentasi ya Kalau sekarang kan enak, pakai HP mas Cekek, yeah. cekek, cekek Nggak usah pakai dihapus-hapus lagi Asalnya <laughs> track aja, ya gitu. Mau bikin video, gampang mm. Kalau dulu, kita Jangankan apa, to style, ya <laughs> Itu mahal sekali harganya, gitu Mahal, Mahal kali Oke, saya rasa cukup dulu ya. Tadi, kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa panggil sahabat kita ya, sahabat yang kan lainnya. Panggil, uh -uh. mudah-mudahan dia nonton. Ya, mudah-mudahan dia nonton, dan mudah-mudahan juga uh, <laughs> ada sahabat kita yang masih sampai sekarang. Terus, masih suka mendaki gunung. Oke, okay. kayaknya kita akhiri saja. Oke. Okay.